Kami tak dapat balik tu mak Sebab mak, mak Memang yang nyuruh dia balik tu siapa Tak ada kami nyuruh dia ke balik tu Justru kami risau muka tu balik Meningin senyawa aku, mengebur tipu aku Mereka kalau datang bawa tas kosong Kalau balik tu kan habis semua itik ayam aku beras tempur jilat Takkan habum kan aku buat balik ke sana eh Itu kan bukan pula bawa oleh-oleh Buah sebatang yang dilewakan, semua bintu buah kebini. Orang tua, saya juga punya orang tua. Tapi karena kondisi saat ini di seluruh dunia dilanda pandemic COVID-19, kita harus bersama-sama, Pak, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bapak bisa video call atau telepon orang tua Bapak di kampung ya Pak ya Tundalah mudiknya, jangan mudik saat ini Pak ya Tapi Pak, orang tua saya pasti tak percaya Pak Atau Pak, Bapak bisa tak tolong jelaskan dengan orang tua kami? Kami telepon nih ha orang tua kami Iya Pak, soalnya kehadiran kami ini sangat ditantikan orang tua kami Pak Silahkan telepon orang tuanya kita bantu untuk menjelaskannya. Baiklah pak, terima kasih pak ayah saya telepon. Assalamualaikum. Ah, Waalaikumsalam. Uh, mak, ayah, kami tak dapat balik tu mak. Sebab, dia mak. Memang yang nyuruh dia balik tu siapa? Tak ada kami nyuruh dia ke balik Justru kami gisau tu. Justeru kami risau muka balik. Mening-mingin aku, mengebur tipu aku. Mereka kalau datang bawa tas kosong Kalau balik tu kang habis semua itik ayam marku beras Tumpu jilat tak habum kan Kut bawa balik ke sana eh Itu kan bukan pula bawa oleh-oleh Buah sebatang ni luar-oleh ni Sama lagi mula ke bini